ngotin ndir ndir mamo jangan lupa like subscribe di channel Fajar Gupen Aruf gawe apa mas saya gawe panmikat burung burung sulingan laut burung apa rana sulingan laut sulingan laut pakainya lidi pakai-pakai ranting-ranting pohon bako-bako terus ranting-rantingnya dari apa engkau kodak atau lainnya like, apa kertas karet, oh, lem, lem atau kertas karet, ini caranya kayak gini, rantai-rantainya di, potong-potong, nih lemnya kertas karetnya, tapi cuma sedikit, nih lemnya atau kertas karetnya mau dipasang di ranting-ranting pohon ini caranya kayak gini nanti ditaruh di ranting-ranting pohon bako-bako burung apa bahas yang kena mas saya? burung kalau bahasa jawa itu burung borok sikrok sama itu apa sulingan laut dan lain lainnya emang burung borok cikrok sama sulingan burung sulingan laut itu harganya mahal Mas saya ya cuman enggak sih cuman ya lumayan lah ini, ini, ini udah jadi lemnya tinggal makan di ranting-ranting pohon. Hmm, ternyata kuat lemnya tuh, nempel di plastik juga susah lepasin lemnya tuh. mau youtube kok iya mas, tersimpal loh. iya kan? saya ini gue lagi menek, minggwit bako-bako. katanya ini kayaknya anak manuk ya bos. Mudah-mudahan di lokasi ini burung bisa menginjak perangkat yang dipasang oleh mas Itu Mas Caya ini bos, lagi naik ke atas pohon mangrove untuk memasang perangkat. Nasi, pengurah dua, prepare nasi bagi ya, saya pengurah dua, buka ya, dia di sana, luruh manuk, kerjaan luruh kerjaan sulit, emang orang mau kawet, masa ya, orang mau kawet, kerjaan aneh, orang bisa mau apa-apa, mau maju nurut anak apa, berarti mencair duda, dia duda, ban pukul, langkah pukul pengecewele kalau ngeluru luruh ecewele enak ke bukur sih apa ku bahasa Indonesia buku itu ya kerang oh mau mencari kerang di laut? iya di laut susah, susah. Enggak, enggak ada kerang? Ia, soalnya iya soalnya lagi musim angin barat ya? angin barat iwak ya susah ya we, sementara luru ya buat manuk mau ibu buru rapi ke pokok tanah narang nonton? masih nonton ya ke pribadi ya syukur pesan kamesian buat banyak anak jodohnya atau anak Harapan kalau kita, kita peluru. Jadi kayak buatan orang resmi, minat kalau Mas Ayah kue. Mas Ayah siap. Soalnya Mas Ayah lagi mendudak Lagi mendudak Lagi dudak asli, ke, asli duduk baru beruang. sudah nyar. sudah pisang sama istrinya tuh. Ini Mas Ayah. So, ngopi, menduda. ngopi. Nih, tangopi. Sangunanya apa, Pak? Sangunanya kopi. kopi. Sangunanya kopi. Sangunanya uduh delay ya bang orang dua ya, uduh delay, terus bang udut siapa pak? Udu siapa pak? malah kebabus orang namunanarang dasinonten gitu, eh. udutnya kelam udut lenak, lenak. Udu. mau rekonge anak, sangu na kopi, alpilusku. kita sambil nunggu burung mendekat dan mengincar perangkap masanya. Oke, kita break dulu bosku supaya burung bisa mendekat. Oke kita lagi ngumpet soalnya. katanya dapat bos gede ya. Menuke gede, ya. oh, iya. Iya, kalo gak terbos, cuma udah bisa di shot kameranya. Ongleng, oh, tapi orang bisa nge-shot. Kan? Okay. Uh, iya, gue uh. uh. bisa bos, halo. Oh. Ya Ya, mana Ya. Ya. Kayaknya sebentar lagi mau hujan bosku. Tadi saat memasang perangkap cuaca bagus bosku. Tapi enggak lama cuaca berubah menjadi gelap mau hujan bosku. Oke jadi kita sampai sini bosku. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Oke bosku kita mau pulang.